Inilah pelaku 363 pembobolan Ruko di daerah Bangau Pada tanggal 6 Februari 2021 Jadi belum 1 ke 24 jam sudah berhasil ditangkap Berikut barang bukti laptop yang diambil pelaku jadi pelaku ini terekam CCTV. Siapa nama? Tommy Ape. Siapa? Alias? HP Siapa nama? Pawan. Pawan. Jam berapa semalam, Tom? Jam 11 kan? Jam 11 Umur berapa kamu? Umur dua. Umur 2 Pakai sana? Motor. Motor. Itu motor beat itu ya? Beat itu. Punya saya? Punya kau? Hai, hai, hai. Punya kawan eh? ya? Mak siapa yang bawa motor?